kan, Nah kalau yeah. Patella kalau in Jadi insersinya oh, Yang lebih distal kan Di bawah kan yeah. Nah Di bagian bawah Nah ini yang inervasinya Ini Dia ini Nervus femoralis Flexus lumbalisnya ini Nah ini dia Yang kalau dia nanya Menginervasi ototnya itu kan Oh Itu otot Nah kalau kita lihat seka Misalnya di atlas yang gabungan. Nah, ini kan sebenarnya di femur ini banyak kan yang melewati daerah sini kan. Ada yang nomor 9 ini, nomor 9 siatika Siatika eh. Nah, ya. yang nomor 14 ini yang nervus femoral <tik> posterior. Nah, kalau di sini tapi dia cuman ngomong femoralis plexus lumbalis. Nah, ple plexus ini kan anyaman kan lumbar iya. dari pucuknya nah ini yang regio lumbar nomor 10 ini kan flex lumbar nah dia dari L1 sampai L4 jadi dia memang saraf untuk yang si paha tadi itu dia bercabang dari pucuk ke bawah dia nah mm -hmm. untuk si quadriceps femoris kalau bagian anterior tadi kan nah itu kalau dia nain nilivasi nah sama apalagi yang misalnya sebenarnya ada sartorius juga sartorius nah femoralis juga plexus kan Sar sartorius nih yang lebih panjang dibanding quadriceps kan tapi quadriceps yang lebih tebal kan iya yeah. tadi tadi boleh sobota ya pas sosok jadinya eh, aku udah buka dong oh iya ini ini yang sobota ini memang yang tabel nih yang buku yang lebih tipis kan Sebenarnya ada lagi, tineus, oh. Gracilis kan, aduktor Nah dia memang jadi kalau kita nanya nyebut inervasi harus spesifik ke otot ini, otot yang dimananya kan. Nah ini yang kalau belakang, belakang yang hamstring itu bisa memori semitendinosus kan, mm. Nah ini yang persarafinya nervus ischiadicus kan, rata-rata ya, kan. Rata -rata, kan? aduh kalau isyadikus dikus kan jadi kalau isyadikus ini memang hati-hati kalau kita nak nyuntik nah isyadikus kan nomor tuh namanya siatika ya eh? nomor 9 ini nah jadi kalau kalian nak nyuntik IM misalnya obat KB atau ini kalian raba bonggolnya nah sampai yang tengah-tengah jadi harus kena ototnya jangan sampai dia kena yang nomor 9 ini karena kalau nyuntik paha tuh kadang nggak ke bawahan kan? Nah ini aplikasi anatomi klinis ini, ini. Ini memang kasusnya bagus sih. Jadi osoka jadi kalian pas kalau praktek tidak terkejut lagi kan? Ini kesalahan penyuntikan Ini kadang nggak pasien ngeluh kan? Dia tiba-tiba susah jalan atau cak pincang. Nah biasanya karena yang saraf di sini itu kasus klinisnya. Hmm. Benar Edukasi web. Be. Ini, ini ini apa? Uh, kasih analgetik kan obat nyeri gitu kan tamin paling nah kalau ini pas kalian klinis kaget itu pertanya pertanya pertanyaan pertanyaan pertamunya ya apalagi yang tadi terjawab dijawab yang kedua semur eh yang yang sama vaskular ya nah kalau vaskular vaskular sih kita ini nah ini Lihat ini, nih Kan yang di paha ini, ini kalau arterinya pak Dia nomor 14 ini. Ya, arteri femoralis sebenarnya tuh kan. Dia sebenarnya kalau ngapa pembuluh darah kalian patokannya regio mana? ya, kalau regio femoralis, <tuh> arterinya femoralis gitu. Kalau kalau dia lebih ke bawah kan, nah cuman memang kayak ada yang kalau nak lebih ininya angiografi dia tuh istilah kita ngejingok dari apa? Dari pakai ini komputer istilahnya tuh dimasukin ini kayak kayak suntian itu. Nah, dimasuk dari sendana ada kamera. Nah, di difoto. Nah, ada ada yang lebih profunda itu. Ini kan 4 sama 14 sebenarnya kan. Nah, 4 sama 14. Nih, nah. Ada descending branch, cabang yang menurun, nih circunflex sama profunda jadi dia profunda artinya kan lebih dalam kalau circunflex ini dia yang menurun dan percabangan ya, nomor 4 dan 14 nya kan ini yang di regio paha nih itu untuk untuk ininya arterinya nah, tapi yang mungkin kalau korelasi klinisnya kalau nak ditanya vaskuler yang venanya yang lebih lebih sering ada di klinis karena ini kan betis-betis ini sebenarnya ada era uh, perbatasan dengan pangkal paha kan kalau di perbatasan pangkal paha ini nah kalau kita lihat dari potongan kayak ini superficial ini kalau dia pasiennya ada biru-biru, lebam-lebam tuh ya nah dia biasanya ada parises, nah inilah pelebarannya kan mungkin dosennya tadi nak ngajak diskusi meng mengenai parises itu tadi dia nanya, "Oh, Rio, mungkin lo bakar." Ya, Dio. Tapi di, di skenarionya enggak kan? eh uh, yang apa misalnya pegal-pegal apa uh, oh, Ada juga yang pegal-pegal di lipat rahal atau nih skenarionya. Dia ya, pas skenarionya tuh dia ya. ya, tuh em um, itu Tuan Oding 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri keram yang hilang timbul pada tungkai bawah sebelah kanan terutama daerah Betis sejak satu hari yang lalu ia juga mengeluhkan pegal pada paha belakang sebelah kanan keluhan ini dirasakan Tuan Oding setelah ia mengikuti lomba sepeda 25 km dah ayo ya kali sama ya eh, 25 km juga kayak yang 2019 oh, bagus 2019 faktor kelelahannya juga kan nah cuman memang kalau dia memang misalnya sebenarnya ada riwayat sakitnya tuh kronis nah memang yang maksudnya biasanya lebih dari 3 minggu nyerinya ini kan berulang ya nah inilah yang kayak biru-biru ini dia ini normalnya tipis kayak ini kan misalnya kalau diukur ternyata Sekitar diameternya 1-2 cm Nah ternyata setelah diukur ulang Dia bisa jadi 3-4 cm Nah inilah yang varices itu Karena kan atlet itu kebiasaan Misalnya ada kebiasaan buruk Dia habis Olah, habis satihan, Dia pendiringinannya udah dilurusin itu non? Nah dia ditepuk Nah ini yang Yang kayak akar-akar uh, Ini dia jadi tetepkan, kan. Itulah dia Dari yang mestinya tipis dia mulai nah itulah parises. Parises. Jadi kesimpulan dari skenario aku tuh parises Kalau kalau yang kalau dia cuman memang kalimatnya kayak tadi sebenarnya gak bisa pasti parises itu. Itu hmm. itu sebenarnya sama kayak yang kita bahas yang di skenario ini. ini Pada ya. oh, Mau kan spasma otot kan? Iya, spasma apa kejangnya tadi kan. Iya, tepat. Kesimpulannya otot sih itu sebenarnya uh, kalau spasma sudah uh, benar, cuman memang mungkin tahan dia masih banding be kan musinya yeah. ya kalau misalnya KKM-nya misalnya tujuh enam sudah nyebut spasma ya sudah bagus lah kalau ini yaitu mungkin maksudnya kalau nak bisa jawab variasi studio dia ngasih nilai 80 puluh apa mungkin kan tapi tidak apa-apa gitu tahu mungkin kalau keluar MCK kaget nah tidak bingung lagi kan misalnya ada tentang parises nah memang Tentang anatomi inilah dasarnya Dia kalau arteri tadi kan e, Merah ya Yang warna merah ini Dia arteri ini di kaki enak kerjanya Dia sesuai dengan gravitasi kan? Arteri kan bawa darah dari jantung Jantung posisinya kan lebih atas Daripada si betis kan Nah kalau gaya gravitasi Pasti dari atas menuju bawah Jadi enak deh Kerjanya langsung turun B kalau si arteri beda dengan yang si vena tadi kalau vena terutama kan dia bawa darah-darah kotor nah sisa-sisa metabolisme di daerah jempol yang distal-distal ujung-ujung kan dia naik-naik melawan gravitasi kan menuju jantung apalagi kalau atlet kan bersepeda nah dia otomatis tidak ada sejajar kan antara jantung sama kaki kan jadi lebih besar dia energi kinetiknya istilahnya untuk dia bergerak melawan gravitasi kan nah Itulah, dia sudah ngelawan gravitasi, habis olahraga, kebiasaan buruk tadi ditepuk pula, kan? Jadi, gak bisa balik yang darah-darah kotor tadi tuh. Nah, dia, lupin, lah, dia di daerah Vena Poplitea, gitu. regionnya Poplitea. Kalau Paris, yang sering Poplitea lipat-lipat ini, lipat paha ini. Nah, disinilah dia jadinya kaget. Terjadi itulah tadi, kayak dia ngelebar, apa diameternya, diameter lumen si penanya itu, nah ini konsep ini sih memang hemodinamik namanya itu. Kalian, kalian terkait, oke ngejelasinnya kalau varises ini masalah ini teori pipa sama pompa itu. Jadi dia uh, memang balik ke fisiologi kardiovaskular juga kalau penjelasan patofisiologinya fisiologinya kan. Ini kalau yang kasus varises ini, ini, kan, nah itu. Kenapa sama nervous itu lah tadinya kok deh. Nana, ya. yang pertanyaan lain aman ya? Ya aman, aman Dok. Soalnya ini lah. Ya. Nah, siapa lagi Inka. Kalau Inka kayak mana tadi? Ujannya. Em, um, bisa jawab satu pun, satu pun pertanyaan dari dokternya, Dok. Kasus kasus yang mana tadi, Inka? Eh, yang ini, Dok. Ya, ya, ya. Yang apa sih ini? Mekanisme-mekanisme pokoknya, Dok yang ini juga tentang yang bersepeda 25 km juga. Eh, mau yang satunya. Oh. Yang mekanisme itu Oh, tentang jantung ya. Yang yang iya. yang biasa sesak itu kan? Iya. Tapi ini mekanismenya tuh mekanisme lapar, Dok. Mekanisme lapar sama kirim Oh, tidak ada kayak yang 2019 anean ya. Kalau Enggak ada, Oh. Ya, kalau 2019 yang aneh ini kan tentang ini kan, tentang yang dia apa marah-marah ke, ke anak murid itu kan beda ya. ya. Eh, ya yang mau ya, ya. oh, dia. Dia ada lapar sama ini. Kayak tadi skenario lengkap yang kalian ingin ke apa ke sono ini. Tutorial yang kami dok yang stando. Tapi tidak, tapi cuma cuma ada lapar, haus, sama yang Oh, yang yang kita ya, eh, berarti ya, iya, iya, ini iya, aku gak tanya, aku takut benda, gak terus. Tidak, ya, yang ini yang scan, scan bi eh, iya, scan itu kan tidak sarapan, tadi Iya, sama, ini nanya ya, kalau tadi tuh memang Pak Pak pa, bingung kayak kayak Bang tadi pas tidak lapar itu tuh tapi kan ini kan tidak lapar yang dia sama persis ya eh? eh, hmm. yang dia laparnya kan tidak tidak sarapan kan? Ya. Ah ini. Sudah kurang ya sama kayak tinggal enggak cemas saya udah. Oh beda ada cemas saya eh? dia dihapusnya cemas Ay. teringat keringat yang masih juga ya. Eh? Wah, ada, wah ada belum? Itu namanya gara-gara harapan, bukan karena ujian. Oh, berarti. Jadi pengen makan, haus kan. Atau... Lemas saya jadi Perut berbunyi jadi. Iya, ber berbunyi ada itu. Lapar dan haus juga weh. ya. Iya. Ya, mekanisme keringat dingin enggak ada tadi ya. Enggak ada. Lapar hausinnya, ya, weh, jadi ya. Heeh. Uh Ujung -uh. ban. Pada... Tidak sarapan ini kan, nah energi selnya turun kan, itulah defisit ATP tadi, ada adenosin trifosfat kan, yeah. di energi kan, neuromuscular junction, nah itulah jadi aktifasi neuroreceptor parasimpatik ya, nah transmisi impuls ke medula spinalis ini, ya, jadi lapar dan haus ini kan dia tak ini apa da, da disadari Mangkonya Uh, dia harus apa? Ke medula spinalis nih gerak refleks kan? Karena ngapa dia uh, sensasi di digestif ini yang medula spinalis nih dia main digestif kan? Ada otot polos kan? Gitu. Nah, otot polos pakai kalmodulin ya. Nah, jadi tapi kalau saat dia mekanisme baru itulah dari terasa lapar itu kan di otak. Nah. Jadi dari dari otak tadi sebenarnya dia ngasih perintah makan. Nah, ini dia secara sadar baru kalau perintah makan kan. Awalnya i, i, ada dari penurunan leptin dulu hormon yang bikin rasa lapar tadi tuh. Nah, dia dari eh, lemak kan sebenarnya kan jadilah dia gerak sadar nah baru diinterpretasikan aktiflah dia muskuloskeletalnya ya. Karena dia pergi pergi nyari makan sebenarnya, tapi dia ada, ada ke kantin ya eh? di skenario Osaka tadi ya. ya ada ada oh. yang memulai mudah penanda kejarannya urus olfactory. Oh. Olfactory? Oh dia mencium bau nah, ini, penciuman ya. Nah yaudah dari sini kan aroma ini, aroma makan masuk ya. seperti pasti salifa, nah, aneh. All oh, faktori ya ini kalau histologinya, nah. tapi mungkin ini di THT lah blok blok ini ya yang sistem kayak klinis kalau kalian ya, okay, ini, oke ini akan datang ya, volume ileum, nah ini mungkin menelan tadi, ya menelan ludah ada juga ya, di esokkannya tadi ya. ya, nah menelan ini kita ingat prinsip kayak digestive mana tuh kan, dia kalau nak menelan, oke okay lah dia kalau depresi mandibula mungkin tidak ada ya kalau dia kelaparan intinya dia langsung yang diisi beli diisi makanan ini nah pas kalau kita nelan ini ada enzim kan di dalam ludah gitu tialin ya nah ini jadilah kayak dia tuh namanya bolus ya kayak bubur nah dia kalau ditelan itu dia pertama kan masuk ke esophagus dulu ya nah esophagus step ini baru antara gaster sama esofagus ada suatu kayak pintu pintunya ialah si sphincter ini gaster esophageal nah inilah dia terbuka harus terbuka baru dia bisa ketelan ya baru bereaksi enzimatik di usus ya. nah, ini kurang, kurang lebih mekanismenya ya kalau dari itu ya mudah-mudahan kalau misalnya ada yang kayak mirip di Oh Soka tadi keluar di MCQ bisa lah ya? Jawab mm. ya, Ya lah nanya toh. Nah ini kita review tadi ya. Dok kalau mekanisme kenyang tuh parasimpatis toke. Ya? Mekanisme kenyang ya? Kenyang itu dia bio... kan berarti tidak nak makan lagi kan? nah itulah dia jadi kalau dia ada rasa kenyang ini nah ya kayak skenario kemarin sebenarnya nah dia ada yang namanya peningkatan leptin dulu ya dia parasimpatiknya tadi yang dari digestif ini kan nah dia menunjukkan bahwa lambung penuh nah itu sih ya sinyalnya ngapa jadi leptinnya naik kan gitu Uh, para simpatik sebagai yang bagian dari otonom tidak sadar, kan? SSP-nya kan, nah, kalau kenyang, ya oke. Okay. Ya, mana osaka clear lah, ya, kayaknya. Ada yang ini, enggak, Mas? View enggak, osaka tadi. Regina aman, ya? aman, dokter. Oke, okay, alhamdulillah, ya. Yuk iyalah kalau yang lain dok. yang simpatis sama para simpatis tadi? bedanya apa dia dok? para simpatis sama simpatis untuk yang kasus kenyangnya ya? atau yang ini untuk secara umum deh ya? fisiologi secara umum yang bedanya masa kalau di kenyang? kan paling sih kayak inilah eh, kenyang sih lebih dominan memang para simpatik tapi kalau kita, nah istilahnya apa mempermudah ngafal ya, eh, beda simpatik parasimpatik simpatik sebenarnya yang pakai kayak uh, kalau simpatik itu fight or flight tadi jadi disini yang capek-capek simpatik tuh contoh yang pakai simpatik tuh kayak dia saat nak ujian kan, nak adrenalin ini Ad Ujian kan istilahnya uh, bekerja keras kayak gitu. Pokoknya yang kalau pribasa bersakit-sakit dahulu, nah itulah simpatis ya. Dia pokoknya hal-hal yang sakit ini. Nah dia pokoknya itulah apa yang kita bayang ke saat kita bersakit-sakit dahulu. Bersusah-susah tuh, Yo, contohnya kayak belajarin, kan. Nah dia energi banyak habis, laperin. Kan? nah pokoknya cemas, yaitu eh, contoh-contoh aktivasi dari simpatis. nah secara umum lawannya para simpatik, yaitu uh, feed fit and breed, fit itu makan kan, breed artinya berkembang biak, bereproduksi atau rest and digest. nah contohnya kalau rest itu kan istirahat, digest, digest, digest ini pencernaan. jadi yang senang-senang tuh para simpatik. Nah dia ngelebatin si lambung, kan penuh kayak itu. Ya. Tapi memang kalau nak mendetilnya kita ada yang simpatik para simpatik itu sebenarnya dari mekanisme ini. Nah Sistem otonom itu ada tabel ini sebenarnya. Ini kalau yang kayak kalau kita nak mendalam ibarannya oke okay. kita belajar listrik atau gadget kan. Kalau kalian beli antara HP, laptop eh itu kan beda-beda casannya nah jenis-jenis casannya itu kabel casan ialah yang si beta alpha nah kurang lebih uh, perkenalannya kayak itu da dasar teorinya tapi na nanti kayak di blok persistem kayak ini dipelajari lagi lebih dalam dan sebenarnya kalau jadi dokter umum sebenarnya saat praktek itu tidak terlalu gak terlalu mendetil lah tidak terlalu rutin gitu Uh, mengaplikasikan teori ini sebenarnya paling kaget ada untuk yang belajar farmakologi. khas khasiat obat ya, nah, has obat itu dari simpatik pada simpatik ini banyak. Kaget. Misal, ada obat namanya beta blocker yang ujungnya olol-olol, propranolol, metoprolol. Nah, itu obat darah tinggi. Obat darah tinggi, nah, uh, hipertensi, dia pakai istilahnya. Uh, bagian dari si faskular muscle ya. nah ini contohnya konstriksi ya, atau dia dari jantung. Nah dari jantung ini contohnya untuk denyut nadi kontraktilitas. Ya. Itulah ngapoh obat-obat ini kalau farmakologi gitu make aplikasi dari fisiologi. Jadi kalau kalian sudah paham fisiologi gak, sebenarnya kita untuk khasiat obat itu nalurba ya. Nah itu contoh-contohnya sih antara para simpatik ya oke, itu ya nah nih kita mau ini, ini. Simpatik, para simpatik ya oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya Nah untuk OSP kan OSP